Baiklah persahabat, selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Tentu kita tunggal pertama persahabat ya, dari sore Ada unggan dari IGSnya Teh Lisna Persahabat ya satu jam yang lalu nih, Masya Allah Yang mana tentunya? Sekarang disopirin oleh Bang Lintar, Pak Sahabat Yah ada tim baru nih Pak Sahabat Yah Masya Allah tentunya Tim Leslar pun ikut bersama Lesti dan Bilar, Pak Sahabat Yah Nyiring pengantin baru wal wow, akan ada kejutan yang bahagia Kita dapatkan mudah-mudahan tentunya Ada vitamin bahagia yang disuguhkan dari Lesti dan Rizky Bilar <tuh> Selanjutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial Masya Allah persahabat ya satu persatu kembali Tentunya foto cute pernikahan Lesti dan Bilar muncul Persahabat ya pasti kalian pada nyengir-nyengir nih <t Belle> Tiap jam sekali pastinya muncul foto cute Lesti dan Rizky Bilar Momen pernikahan Masya Allah luar biasa makin bahagia dan makin bahagia Selalu mengidolakan Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya kita lihat sahabat ada unggahan spesial dari Ibu Harsiwi Ahmad masya Allah mengunggah sebuah postingan foto momen spesial ketika Lesti dan Reski Bilar berkunjung ke rumah Mama Sinyiwi Ada kalimat caption yang dituliskan untuk captionnya panjang persahabat ya? Ibu Harsiwi mengatakan ini adalah momen awal-awal perjalanan cinta kalian Sangat lucu jika diingat bagaimana kalian berdua curhat dan tanya saran ke Mama tentang hubungan kalian Waktu berlalu begitu cepat, kini kalian sudah menjadi pasangan suami istri yang sah di mata Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah mama sangat terharu bahagia karena mama ada di perjalanan takdir cinta kalian Selamat anak-anakku, Lesti Kejora, Rizky Billar. Semoga Allah tentunya selalu memberikan kebahagiaan dan keselamatan Selalu untuk hubungan rumah tangga kalian Masya Allah bersahabat ya Kita pun ikut bagian bahagia Tentunya perjalanan cinta Les dan Rizky Bilar Yang penuh dengan tantangan Dan tentunya penuh kebahagiaan Juga yang dilewatinya Masya Allah tentunya dukungan spesial Dari Ibu Harsiwi untuk Leslar Sangat luar biasa Mudah-mudahan tentunya selalu banyak Orang-orang baik mendoakan mensupport untuk pasangan pengantin baru Westi dan Rizky Bilar. Kegugahan berikutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada unggahan tentunya percakapan komentar ada yang bertanya dari akun di Nayrok sahabat ya mengatakan kapan launching video klipnya nggak sabar. Ini langsung dibalas oleh akun 3D Entertainment itu mengatakan, Insya Allah besok aktifin lonceng notifikasinya ya, Masya Allah persahabat ya, besok tentu akan launching video klip dari lagu duet Lesi dan Rizky Billar Tak Tercinta. Ini yang paling kita tunggu persahabatnya mudah-mudahan tentunya video klipnya cute dan tentunya membuat kita bahagia siapkan tentunya untuk kita semua. Para fans, selasa lovers seluruh dunia, kita wajib trendingkan video klipnya, persahabat ya, masya Allah luar biasa selalu. Tentunya kita disuguhkan vitamin-vitamin bahagia. Mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada laylat dan rizki bilar. Untuk selanjutnya ada kabar spesial juga, persahabat ya, masya Allah. Ketika di dalam mobil, ini video call bersama Kompas nih, di screenshot dan kita lihat ada caption yang dituliskan. Kakak Rizky Bilar happy banget semobil sama dide alasih kejauhan nih Masya Allah persahabat ya tersenyum bahagia nih <laughs> Akhirnya bisa satu mobil bareng terus nih setiap hari luar biasa persahabat, ya. Kegembiraan kebahagiaan dirasakan oleh Rizky Bilar Alhamdulillah cerah banget juga persahabat ya Terlihat dari raut wajahnya pengantin baru ini luar biasa Dan kita tentunya ke selanjutnya persahabat ya Masya Allah juga ini adalah tentunya dekorasi untuk acara besok. Masya Allah megah dan sangat mewah. Makin gak sabar untuk menunggu acara besok, persahabat ya. Sia-sia persiapkan cemilan kalian di Indosiar. Kita akan tentunya bersama-sama menyaksikan acara tersyakuran pernikahan. Mudah-mudahan ada kejutan yang kita dapatkan dari acara tersebut. Dalam postingan tersebut banyak sekali komentar, persahabat ya. Yakni dari akun Anafiano1234 mengatakan, Ya Allah, Allah Wabarakallah, Kak pengen jumpa kalian, Amin, Amin, Amin. Nirmalaimu sahabat ya, unggahan tersebut diunggah oleh akun Leslar Mahmud nih. Ada kalimat kaisen juga dituliskan, Alhamdulillah persiapan untuk besok tuh, sahabat ya doakan mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan dari idola kesayangan kalian kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya tetap panangga channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya Bagaimana tanggapan kalian selangkah berkomentar bangun mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh